Akan mati tidak berapa lama lagi Dan Mung akan dibakit menuju kepada tempat kembali Iaitunya Al-Ma'ad Nah, Al-Ma'ad maknanya tempat kembali Dia ada satu kitab namanya Zadul Ma'ad Zad artinya bekale Al-Ma'ad tempat kembali Bekale untuk hari kiamat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وَمَا كُنْتَ تَرْجُو الكتاب إلا رحمة من ربك فلا ayat 50, 50, 50, 50, 50. suratul Qasas. alhamdulillah belum pada nak terjemuh ayat ni Kita kembali sikit eh, Sebagai tupuk tambah Ayat belum pada ni hubungi dengan korun Yang takabur, angin Dan nak tunjuk-tunjuk Semua perbuatan dia, kekayaan dia Kepada kaum dia nah, Kepada orang pada zaman itu Jadi di sini ada sedikit sebagai Uh, Tamuh di atas Kesoh korun sani. Tapi Nabi SAW Raya Supaya Kita ni Kena selalunya tawaduk Guna diri Satu hadis Nabi SAW Bersabda Innahu Uhia ilaya Antawadu'u hatta la yafkara Ahadun ala ahadin wala ya beri ahadun ala ahadin Nabi katanya sesungguhnya diwahyukan kepadaku supaya kamu semua tawaduk rendah diri sehingga seseorang jangan ataupun tidak merasa bangga megah ke atas seseorang dan tidak mencerobohi ataupun tidak lemat ke atas seseorang Jadi kita ni ning Allah Taala besar melalui lidah Nabi supaya kita senalunya tawaduk rendah diri jangan kita gi dok gi buat perkara-perkara yang tak baik kepada orang sama ada kita kecet kita buat ataupun kita tunjuk perangai yang tak molek kepada orang tu kepada orang ni dan sebagainya ada nyoh sejarah di zaman Nabi Fakad sahabata an-narajul an-kon ya rasulullah, ini wahai buat an-yaku narida, ia wa na hasanah, wanaan hasanah. Ada saudara lelaki royak kepada nabi, wahai rasulullah, sesungguhnya aku kena benar. pakai aku molek, dan kasut selipar aku ni molek. Maknanya nak pakai hak comel, ya galiknya orang ada pakai, pakai baru, pakai maha dia berasa takut-takut orang tegur lalu ah ganoi pakai baju comel hari ni nampak kasut kasut selipar ni eh nampak sinar molek ha gitulah orang lelaki tu ya royak kepada nabi katanya dia ni ya kenem na pakaian hak pasang comel-comel molek-molek maknanya sifat afaminal kibri dzalik dia tanya termasuk di dalam takabbur ke dak pakai pakaian pasang tu faqan La nabi katanya dak innal laha jamilun yuhibbul jaman sesungguhnya Allah comel dan kasih kene kepada comel cantik jadi nabi katanya kita pakai pakaian comel pakaian baru tu ha tu duduk di hati kita sendirilah kena kontrol ku kum takut-takutnya kita jadi megoh depan The orang apabila kita pakai pakaian pakai baru kasut baru kereta baru dan sebagainya. Jangan megah sama sekali. Allah Taala beri kepada kita syukur banyak. Nah, syukur banyak. Ingat katanya kelebihan Allah Taala bagi ya tak serupa. Setiap orang Allah Taala bagi mengikut takdir qada dan qadanya. Seseng orang alhamdulillah ada tanah banyak, harta benda banyak, Umum besar, khairat. Nah, harga maha, gado gani dan sebagainya. Kesenangan yang Allah Taala bagi, kita kena syukur banyak bagi orang yang sederhana ataupun orang yang tidak ada kekayaan, kelebihan maka itu pun kena syukur banyak Allah Ta'ala beri semacam itu kepada dia sebab itu lah hidup kita kena syukur dan kena usaha ini, sebagai itu pun tamah di atas apa yang uh, saya baca dah kepada kita kemarin, iaitu hubungi dengan uh, korun, eh. lepas itu ekor-ekor daripada ayat tu yang Allah Ta'ala berikan Cito katanya Korun adalah orang yang Megoh uh, dalam diri Lepas tu akhir sekali Pahala di sisi Allah Lebih baiknya kepada Seorang hamba manusia ni Apabila dia buat dengan ikhlas hati Dengan sungguh dan dengan apa uh, Istiqamah Di dalam kehidupan dia Mari ayat yang kelapa puluh lima Yang saya baca saat ni Allah Ta'ala firman al ila Ayat ini ada beberapa pendapat hubungi dengan hura'ya dan maksudnya Wallahu'alam Dalam pimpinan Ar-Rahman ia terjemuh Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu Yaitunya kepada Nabi Muhammad Meng, mengamal dan menyampaikan Al-Quran Wahai Muhammad Sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi Kepada apa yang engkau ingini dan cintai Dengar lagu ni bahasa sebalik balik dah, bahasa payah-payah nah, Cuba Tengok tak Allah raya katanya Allah yang beri kera'ah kepada Munghi hey Muhammad Wahyu dalam masa 22 tahun lebih Allah akan kembalikanmu kepada akhirat Maknanya Akan wimung mati tak lama selepas daripada ni Kera'an nak sempurna dah Dalai ha wahyu kepada mung Mung akan kembali semula Kepada Allah Iaitunya Mati Lepas tu akan kembali klik kepada Allah bakit di akhirat atau satu ke apa ni Pesan lagi atau mengembalikan engkau ke apa eh uh, apne ke Mekah tempat yang kamu lahir di Mekah mung dihalau keluar dari bumi Mekah pergi duduk di Madinah satu sebab boleh turun air ni tak ha ni dalam uh, asbabun nuzul yang diterjemuh ke bahasa Indonesia ni, dia katanya dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, sesampainya di Juhfah, sangat mengharapkan dapat kembali ke kota Mekah. Ayat ini, ayat yang baca saat ini tak? Turun sebagai janji Allah kepadanya untuk mengembalikannya ke Mekah. Ini Allah Ta'ala janji, kepada Nabi Hei Muhammad Mung akan kelek semula Ke kotam kau Jadi Nabi pun ada Kam langcai Kam langcai kepada dia Iaitu Tepat lahir Cuba kita gambar Orang seluruh dunia Dia, dia lahir mana Dia besar mana Dia ingat Kalau lahir Saja tak Supaya saya misal Kita Beranuk Lahir di satu tempat Tapi kita besar di tempat lain Tepat lahir kita kadang-kadang kita Kita tak ingat katanya Mok kita lahir kita di situ Tapi roliknya tepat kita besar Kita mula macam kua Boleh kita dok main masa budak-budak dok saing, dok makan, minum Gotuh, guna gotu, ni gotu, siapa ke kita besar Lepas tu kalulah kita kena tubik Daripada tepat tu Hijroh lah Gilah negeri mana-mana Kita akan ingat ni Tepat yang kita dok main masa budak-budak Biasa nak klik Itulah Pepatah Melayu katanya walaupun hujemah di negeri orang, hujemah batu di negeri kita. tu, wak bandingnya Tak ada hujemah, hujemah batu. Tapi, tiap-tiap katanya walaupun seni negeri orang, susah negeri kita. Baik duduk di negeri kita lagi. Walaupun hujemah di negeri orang, hujemah batu di negeri kita. Baik duduk negeri kita. Susah sikit sebanyak pun. Kita boleh duduk tupeng, menupeng, warah-warah. Orang-orang yang kita kenal. Negeri orang. orang kadang-kadang kita pergi sore-sore diri kadang-kadang setengah-setengah pergi laki bining dia duduk tang tintan situ beranok, boleh cucu, cicit kalau tanya katanya usul asal dia lagu mana-lagu mana dia boleh raya katanya oh dia ni hijrah daripada satu tempat pergi ke satu tempat Nabi pun begitulah juga ketika dia jalan tubik daripada Mekah nak menuju ke Madinah Nabi paling tengok negeri Mekah tengok semula serta dengan Nabi sebut di dalam kata-kata dia hei Bumi Mekah Mung adalah tempat yang Allah Ta'ala cinta dan aku paling cinta kepada Mung kalau sekiranya tidak dengan sebab kaum aku hamba aku keluar nasyaya aku tak tubik sama sekali daripada Mekah ni kata-kata Nabi nak no, kayak katanya hati dia tu duduk Mekah walaupun tu duduk di Madinah lepas tu Berapa kali masa ia duduk di Madinah ni ia pergi ke Mekah semula sama ada buah umroh buah haji dan buka Kota Mekah Alhamdulillah takdir Allah Ta'ala berlaku tu berapa yang berlaku di zaman Nabi tapi ayat ni mari yinyan kepada Nabi katanya Hey Muhammad Mung akan kembali semula Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Mung akan mengembalikan Mung semula ke Kota Mekah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 Bekala untuk hari kiamat Kalau kita terjemur bahasa mudah-mudah. Masuk semula ayat ni dah. Nota kaki 1, 3, 3, 4 panjang ni. Dia hurai. Saya baca cepat dah. Setelah Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi Musa AS dengan fir, dengan Fir'aun. Dan perihal korun yang zalim dan sombong takabur. Serta balasan buruk yang telah menimpa golongan yang mendurhaka.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 Ini kita kena ingat ni walaupun hak ni adalah huraier tapi kita kena ingat roa yang Allah Taala waktu turun kepada nabi tu bukan khas kepada nabi dah tapi semua tu adalah untuk umat mula-mula sekali suruh baca wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atlu alquran diperintah supaya aku ni termasuk di dalam golongan orang-orang yang serah diri kepada Allah dan diperintah aku supaya baca Quran sebab tu nabi dia baca Quran tiap-tiap ayat kepada sahabat dia. Hari ni kita kena ingat semua dak. Nabi ngajak Quran kepada sahabat tiap-tiap ayat. Lepas tu nabi baca Quran tiap-tiap hari. Sama ada dalam solat malam dia, solat harian lima waktu dan luar sembahyang. Kita pun dah getulah juga kena baca Quran. Siapa yang tak baca Quran banyak Baca sikit pun tak apa Orang tak pandai langsung baca Quran Nak mitok ni Siapa tak pandai baca Quran Buta huruf tak ngaji Ya kecil Tua pun tak ngaji juga Cuba buka Quran Tepuh dengan Quran Tepuh, tepuh Tepuh Witangi kita ni sempat Dengan huruf Al-Quran Al karim Bagi orang yang tak pandai baca Quran Lepas tu Tak ada nak no usaha Gerti Quran baca Quran Padahal peluwe boleh ngaji alih botol semula pun ada belana masa ada belana tapi setengah-setengah orang duk ang uh, duk dakwa katanya tak ada masa lepas tu lidah kerah saya nak rayak katanya setiap orang lidah lemak belakang yang jadi orang mulut lemak sudah orang mulut lemak bag lain orang lidah lemak maknanya boleh sebut belakang abata thajah khodadha roza saya berkata apa ni sebut abata ni saya teringat satu orang Australia orang Australia nama Yusuf saya mengajar kepada dia ikrok buku ikrok abata yang mari ngaji di rumah saya tiba-tiba buat huruf tak ada perkataan eh, banana Yusuf suka sebab apa banana itu maknanya kluay maknanya pisang Yusuf kejuai. Ada juga dalam kata banana. Atau nak ayat katanya? Padahal orang itu, tu nak jadi mudah baca. Bono-no. Bono-nung. Bo, Tapi, panggil atas belakang. Banana. Itu nak ayat katanya? Orang masuk Islam. Yusuf tu orang masuk Islam. Dia asal dulu orang Kristian. Masuk Islam. Saya ngajak rakyat eh, sikit-sikit kepada dia. Alhamdulillah. Nak Habis situ menyampaikan dan mengamalkan kandungan Al-Quran yang mulia itu Alhamdulillah Nabi ngajar eh ngajar semua isi yang ada di dalam Quran baca kepada sahabat sahabat pun sapa kepada kita masya Allah melalui beberapa kiraat kiraat tu kiraat ni sebab tu kita dengar ada pelik-pelik yang kita tak biasa dengar kadang-kadang baca tak? satu surah tu baca dengan Sarah Air e. berlaku tak? Dah pun saya dengar orang atar dalam klip dah. Subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa walazi qaddara fa hada. Kitarnya tu bahasa flat-flat dah. Sebab kita kun dengan barang dah atas. Tapi orang di Afrika setengah-setengah no, tepat barang dah atas dia tu jadi Israel Israel Israel belakang. Supaya kita sebut makan. Nah, ha gitu. Tak sungguh makan. Tapi tepat kita seleng, kita kecek makan. Ha tu. Kedai Baal. sungguh, kedai Baal tu bukan kedai Baal tulis, bukan kedai Baal. Dia adalah perkataan dia tapi kita sebut tu, jadi Israil, Israil, Israil, dan sebagainya. Itulah. Nak ayat katanya, nabi dia yom rap berlaku setiap kaum yang baca Quran, apa tu? Turunnya Quran di atas apa dia panggil? Ala sabaati ahruf. Tujuh huruf, tujuh tujuh bahasa orang yang kecil-kecil Kaum tu yang kecek pasal itu. Nabi pakai yang belako, Kena belako baca eh. Alhamdulillah. Nah. Sudah tentu akhirnya akan menjayakan baginda mengalahkan pihak lawannya. Dan mengembalikannya ke negeri sendiri. Iaitunya Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Dengan mendapat kemenangan yang besar. Inilah kamlangcai kepada Nabi. Allah Ta'ala yin-yan supaya cok moho kepada Nabi. Mung hei Muhammad. Mung akan boleh klik semula ke negeri tempat mulahi. Nabi pun ada semangat. Khijjah Islam pun ada semangat. Sebab apa? Kam langcai. Bila sebut hal ini tak, kita pun berasa nak juga kam langcai. Tak ada kira ni khijjah apa-apa saja, kita nak kepada kam Yang kita penat, lelah, letih, tak orang lesu. Tapi, ada orang dikwih kam langcai kepada kita. Yang pertama sekali, Allah. Weh kam langcai kepada kita Iaitu apa Kita yakin dengan apa yang kita duduk di atas jalan yang betul, yang benar Allah akan menerima dan akan balah Berapa kita usah? Lepas tu kita nak kam langcai lagi Lain daripada Allah Rasulah, lah Iaitunya kunrob kan? Kalau tu laki hijau penak leluh tak roh Sama ada hijau cari maki ataupun hijau ugamu Bining kena pandai Beri kamulang cahaya Supaya dengan Siti Khadijah Beri kamulang cahaya kepada Nabi Masya Allah Nabi ingat Walaupun Khadijah mati pun Nabi dia sebut lagi Nama Siti Khadijah dia hadapi Bini-bini lain Ini nak no, ayat katanya Nabi dia kesayah dengan Siti Khadijah Kita nak no, juga kamulang cahaya Daripada orang yang kelajit dengan kita Kerajat Orang yang rapat dengan kita tak ada kira lah bukan warih warih sebagainya orang tu sebab tu idkhalus surur dalam bahasa Arab yang katanya kita berikan langcai kepada orang ni salah satu daripada ibadat berikan langcai terutamanya orang duduk pun orang-orang yang duduk dalam pawak susah payah ataupun nok satu-satu kita berikan langcai kepada dia dia pun berasa segar Masya Allah orang-orang sakit eh? cuba kita perhati perhatikan dia. dia sakit lama tapi ada seorang, Orang ni, Orang yang dia hormat, Mari ziarah dia. La ilaha illallah. Dia bosokkan melancay selalu dah. Kadang-kadang dia tak nak kena pakai ubat. Dia boleh bangun, Boleh segar. Sebab orang tu, Mari duduk wihkan melancay. Wih semangat, Mari duduk gosok, Royak doa kepada dia, Masya Allah. Ni kita nak benar ni, Dalam sangkong kita, Macam tu. Tapi di zaman Nabi, Allah Ta'ala yang plot cai Nabi. Tu hal kata kan, Ni sebagai contoh ni. Eh? وَلَا يَحْزُوْكَ قَوْلُهُمْ Akhir surah Yasin Mung, janganlah siapa kau Perkata, eh, puak-puak tu Duk kata kepada Mung Dapat merisaukan atau dapat mengecukkan hatimu Tahu sah? Tahu sah duk padu Ini tengok, Allah Ta'ala raya Siapa kau Nabi dah? Apabila dia dakwah, dia raya Islam kepada orang Nabi tu pun Sebab orang tak terima, orang menetak Allah raya la'allaka ba'i'un nafsaka alla yakuna mu'minin. Mun hampir-hampir nak bunuh diri ataupun nak membinasakan diri sendiri hai hey Muhammad dengan sebab mereka itu tidak beriman. Ni pada permulaan Islam, Nabi dah harap benar. Dia gigit je, dia royak Ya siapa orang yang terima Islam tapi dak. Allah Taala raya, siapa yang aku nak bui hidayah, aku bui. Siapa yang aku tahu beri hidayah walaupun moyak sepuluh gatal sekalipun. Dud situ. Tulah Allah layak di dalam ayat ni dak. Katakanlah kepada kaum yang menentangmu. Orang-orang hendak lawan mu Muhammad. Tuhanku amat mengetahui akan siapa yang membawa hidayah pertunjuk dan siapa pula yang berada di dalam kesesat yang nyata. Hang ni tengok. Sebab Tuhan hidayah bukan khijae kita. Nak jadi orang tu molek, juru pahal reti ama bukan khijael manusia. Nak jadi orang tu baik orang ni, baik dan sebagainya. Duh. Tapi ha Allah Taala. Manusia sama-sama manusia hanya jadi sebab ja. Ya. Orang tu nak jadi juru sebab dia ni. Boleh jadi sebab surah ni. Boleh jadi sebab kitab tu, boleh jadi hikkan tu. Lik. Manusia jadi juru jadi baik. Dan setengah-setengah orang Wal'iyahzubillah na Nak jadi jahat Nak jadi karut Ada juga sebab Sebab boleh jadi sebab manusia Sebab hate yang berlaku Ya plik, Dulu dia jadi molek Tapi lah dia jadi jahat Wal'iyahzubillah Itulah Kita yakin dengan apa yang Allah Ta'ala Royak kepada kita Dalam Kera'an Maka kita pergi molek Lepas tu kita kena aziz semua Aku kena duduk di atas jalan yang betul Yang benar Siapa nak kata Siapa nak Nak menetek Nak Apani hagu gotu harugani. Tak sedap padu sangat. Yang ndak padu, kalau dia kita ndak padu, ndak saicai belako. Keriah dan hidup kita. Keriah sana. Ore kantor sepatu pak mikir 3 hari tak makan nasi. Ha tu, tu saya misal ya tu. Jangan ndak padu sangat. Asal kita duduk di atas jalan betul, kita yakin Katanya ini adalah jalan Allah dan Rasul, maka kita ambil lah. Guno di dalam hidup kita, lepas tu, sebar kepada orang. Cikak lah, orang lak, -lak nak nak di supo belako tak mungkin sama sekali. Itulah, sebagai, baca dua ayat lah, dia terjemuh, dia hura isu ayat. Seperti mana, yang ada di dalam tafsir, dan, ada di dalam nota kaki, dalam pimpinan Ar-Rahman. InsyaAllah, kita sambung esok. Esok ni sebagai akhir, saya tak katanya, akhir Ramadan lah. Eh? Wallahualam lah, saya ada fikir-fikir, saya dah wasana wakhetah sehari ni nak dare kedok tu kalau dare saya bagi esok kalau tak dare maknanya semula duduk-duduk mikir katanya nak buat gapa hari akhir Ramadan kepada kita walaupun duduk janji katanya nak perhabis suratul qasas ni belum pada masuk boleh syawal. tak apalah janji-janji tak ada duduk tak ada duduk supoh gapa dengan kita janji saja. kadang-kadang sapa kadang-kadang tak sapa tapi hari ni pun duduk mikir katanya boleh jadi nak duduk-duk dekat kom sekejap tulis-tulis-tulis bagi kepada kita pagi esok insya Allah tak dulu ta insyaAllah nah. wallahualam wa wa wa wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh